Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Difosif kembali hadir untuk menyebarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal.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 ada sebuah ungkapan perspektifal, persahabat ya kita lihat aja nih sudah di apa aja vitamin bahagia yang tentu yang disuguhkan oleh kakak Bilar dan di dia ke juara bersama Irfan Hakim di vlognya Rizky Bilar di vlognya kakak persahabat ya sudah di up saja nih vlog terbaru. Yang mana kolaborasi bersama A.A. Irfan Ini kocak banget ya, seru banget Yang tentu belum mampir, silahkan mampir Karena ini kocak dan sangat menghibur banget Mereka lagi membahas ikan persahabat aduh cute banget ya Masya Mudah-mudahan saja, pokoknya banyak dukungan support Dan doa-doa yang sangat baik Yang diberikan dari orang-orang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilal untuk selanjutnya, persahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan dari ayah kejora. Ini sih membuat kita terharu, persahabat ya, ikut menegaskan air mata. Ayah kejora, 6 jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video di dialasi kejora yang mengungkapkan perasaannya. Karena di DLC kejora merasa bangga mempunyai seorang ayah yang sangat luar biasa bertanggung jawab, selalu mensupport, mendoakan, mendukung di DLC. Dan selalu menemani Lesti Kejora kemanapun pergi persahabat ya Masya Allah Dende ini perempuan dan anak yang paling beruntung Katanya itu yang disampaikan langsung oleh Lesti Kejora persahabat ya Diunggah oleh ayah dan menuliskan sebuah kalimat Getson Alhamdulillah persahabat ya Hingga banyak komentar tanggapan dan respon yang diberikan dari para fans sejati ini dari akun LestiBilar official menyatakan dalam kolom komentar Masya Allah terharu ayah kejora semoga ayah dan keluarga sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala Amin dan berikutnya komentar lain diberikan dari akun Rika Ervika mengatakan Ya Allah, mengandung bawang, bapak love, love, love, katanya itu masalah banget ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk keluarga besar dari Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Amin. Selanjutnya, persahabat kita lihat di sini ada sebuah kapal terbaru, sahabat, ya, hari ini Kakak Rizky Bilar kembali datangi Polda Metro Jaya, persahabat ya hari ini bersama pengacara Kakak Bilar. Hari ini tidak ditemani oleh DDLSI kejuaraan sahabat mudah-mudahan semuanya dilancarkan, semuanya dimudahkan. Amin. Momen tersebut direpost kembali oleh akun Family Ernst Leslar 23 ada kalimat gameson yang dituliskan di postingan tersebut. Laporkan Hathons Rizky Bilar, proses hukum ini tetap berlanjut. Itu yang disampaikan oleh kakak Bilar. Proses hukum ini masih tetap berlanjur persahabat yang mudah-mudahan dilancarkan semuanya dan dimudahkan amin. Banyak komentar, banyak tanggapan dan respon dari para fans, yakni dari Agung Instagram imas7319, harus aku buat efek jerah apalagi sudah mengancam-ngancam. Saya menyumpahin baby yang belum lahir Lagi jahat banget Mudah-mudahan saja Sumpahnya berbalik ke dirinya dan keturunannya Itu persahabannya ini Respon yang mendukung banget Kepada Rizky Bilar Yang tentu masih berlanjut untuk melaporkan Haters persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun Santi 883 Ya Allah gak gampangnya Atau kok belum ketemu siapa-siapanya Hmm mudah-mudahan cepat ketemu atuhnya ketahuan katanya amin Ya sama-sama kompak doakan Yang terbaik mudah-mudahan Prosesnya berjalan dengan lancar Dan mudah-mudahan semua ini berlancar kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabatnya unggahan berikutnya. Ini ada momen wawancara bersama kakak Billard dan sang pengacara ketika di Polda Metro Jaya, persahabatnya. Tentunya lagi-lagi idola kesayangan kita menjadi sorotan publik nih, persahabat ya. Bangga, bahagia banget kepada idola kita yang selalu tampil positif, yang selalu memberikan Inspirasi untuk semua banyak orang Dan untuk selanjutnya Ada kabar terbaru dari Bang Ariel Perhatikan baru saja Bang Ariel mengunggah Sebuah postingan foto terbaru nih Wow, keren banget ya Bang Ariel Masya Allah Tepatnya hari ini atau sore hari ini Bang Ariel sudah berada di Indosiar Studio 5 Indosiar Live Katanya tuh, wow Masya Allah banget ya Dan tunturi postingan tersebut juga ada Kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah. Walaupun banyak orang mengatakan hal yang sama Bukan berarti yang mereka katakan itu pasti benar Hashtag Leslar Entertainment Memang luar biasa banget ya kata-kata dari Bang Aril Masya Allah mudah-mudahan lancar untuk hari ini Doakan mudah-mudahan di DLSD diberikan kesehatan Amin Kita lihat juga di kolom komentar banyak doa dukungan support yang terbaik nih dari fans sejati Ya, ini dari akun Ziana Silvi mengatakan semangat terus, semoga sukses dan lancar segala acaranya, amin ada juga komentar lain diberikan dari akun Nonon Ansgar Mozart, mengatakan bismillah, lancar bang acaranya, sehat-sehat semua, amin wow, dukungan support yang terbaik, selalu banyak dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar selanjutnya Perhatikan juga persahabatan tiada ya, sebuah postingan dari l2w.id Suatu kebanggaan juga, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan Rooms Lasty Ini setara dengan Rooms nya BTS dan Blackpink Wow, suatu kebanggaan banget ya di aplikasi Jux. Rooms terkeren 2021 di Indonesia Rooms bikin pecinta musik kayak kamu Bisa lebih dekat dengan artis idola Karena bisa ngobrol bah langsung Dan Rooms terpopuler 2021 jatuh kepada Wow, ada Cup Week persahabat ya Rooms BTS, Lesti dan... Tentunya ada BLACKPINK Ini sih suatu kebanggaan banget ya Bisa tentunya bersaing bersanding dengan kapop persahabat Masya Allah Mudah-mudahan saja dukungan selalu banyak dari orang-orang baik Ada juga kalimat Gamsen yang dituliskan di postingan tersebut Siapa yang mau tahu Bar-bar nya bukan kaleng-kaleng Kang Rooms Celestik Gejora di Jux Jadi salah satu room terpopuler di Indonesia Diapit sama raksasa koria guys tadi yang mau mampir jangan lupa ke Rooms Lesti di Juksi Mimin tunggu kalian di sana. Wow, masya Allah bangetnya. Di alasi kejeren diapit oleh dua Rooms raksasa persahabat. Ya masya Allah, mudah-mudahan kekompakan semakin solid dari fans sejati Leslar. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah kabar terbaru persahabat dari Rian Demasif Yang mana sudah di up saja di channel youtube-nya Rian Eki Pradita Ini luar biasa banget persahabat ya karena lagu baru ini tentunya dibisikin oleh Rian Demasif dan kelas Masya Allah banget ya dengerin lagu baru Demasif Kerizki Bilar dalam sejarah masing-masing malah ingat mantan tayang jempa sore ini di Youtube Rian Eke Pradipta Itu persahabat yang sudah tayang di channel Youtube nya Bang Rian Masya Allah banget persahabat yang mudah-mudahan saja Tentunya single terbaru dari Rian masih tentunya bisa